Gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay guys di sini ada banyak video Bukan banyak sih ada tiga video yang viral lagi di Malaysia Dan ini daripada channel viral malaya So kita tengok guys apa saja yang lagi viral di Malaysia Dan ya gimana komentar netizen-netizennya So let's go kita play videonya Oke okay. Jangan lupa di subscribe guys Channel Viral Malaya Seorang individu berkongsi aksi Merbahaya sekumpulan mak rempit Di atas mat lebuh rempik. raya Sehingga hampir menyebabkan kemalangan Dengan sebuah motosikal lain okay. Siapa sangka rider tersebut Sempat memperalahankan motornya Lantas menegur dan memukul Mak rempit berkenaan Orang ramai meninggalkan pelbagai respon Tentang video tersebut Okey Oke, okay. ini trek kan ya. Mak rempit tu apa, guys? Mak rempit tu. Okay. Oh, ni tak apa. Kau nak pulang? yang pakai mobil juga. <bye> <coughs> <An alpha. men> <designedvenue oops> <hugs> <menaisse> oke okay. woi beda-beda motor itu ya kaplu il Oke, okay, so tadi itu ya, mantan itu orang yang track track apa sih namanya? Istilahnya eh miring, guys. Ye, yeah. enggak asik dong. Apa namanya ya? Matrempit itu kalau di Indonesia apa sih orang yang uh, mungkin trek-trekkan? Apa ya? Uh, anak jalanan mungkin kalau di Indonesia saya kurang paham juga kalau matrempit di sana itu, tapi kalau trek-trekkan itu biasanya anak jalanan atau geng motor, mungkin seperti itu, I don't know kan. Oke, okay, kita tengok video yang selanjutnya guys. Di sini reaksi kucing terkejut bila tengok tuan bergaduh Raih sampai 4 juta tontonan. Wow Oke, okay, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, okay, saya ini mencari hal-hal uh, viral di 2022 guys di awal januari ini ya kita seorang tengok seorang gadis berkongsi respon kucingnya huh? yang kelihatan begitu terkejut suatu mendengar pergaduhan di antara sepasang suami istri muka cuak kucing tersebut yang seakan terkejut dengan situasi yang berlaku meraih pelbagai reaksi yang berlarut-larut terutanya ada lagi <laughs> aduh pecah perut tengok gila oke okay, betul lah jangan bawa macam tu nanti <laughs> Ya Allah. Kucing. Kayak gitu, Guys. Gimana? Ya Allah. Bukan cuman kucing kita aja gitu. Kita aja pasti kaget gitu kan dengernya. Ini hmm, kucing sampe Aduh. Gejap. Ini yang record siapa? My Tu kan sedih kucingnya guys Apalah bergaduh macam tu Tak payahlah Memang adalah Sikit-sikit dalam keluarga tu bergaduh Tapi tak payah macam tu Sada sada. Masa awal-awal jumpa macam mana eh Masa awal-awal jumpa sayang Setelah lama menikah Dibuang <laughs> Tetap sayangkan isteri dan anak-anak kita Tetap sayangkan suami macam tu Sebab apa? Kita berjuang daripada awal tau Kita nak menikah tu bukan hal mudah tau Kita berjuang tu Nak melama nak apa Ingatlah macam tu Perangai bagus, ok Perangai jelek tu tak payahlah kita anggap macam tu lah Kita semua ni ada kekurangan Laki-laki ada kekurangan Perempuan ada kekurangan Suami ada kekurangan Isteri ada kekurangan Tapi tak payah kita gaduhkan kekurangan tu Tapi yang kita tengok adalah Hmm... Kelebihan daripada suami kita Kelebihan daripada isteri kita Macam itulah Isteri senantiasa memasak buat suami Isteri senantiasa merawat anak-anak kita Isteri senantiasa apa ya Mengerjakan rumah macam tu Bersih-bersih rumah dan lain sebagainya Suami cari kerja, cari makan eh, Cari nafkah macam tu So, okay kan? Tapi, isteri tu lagi penat daripada suami tahu? Tahu tak? Takkan? Ha suami kalau nak tahu ha duduk kat rumah bersih rumah semua tu Lepas lepastu rasakan jaga anak dan semua itulah yang dirasakan isteri-isteri kita macam tu. Okey di sini ada juga video guys lagi viral juga ini di Malaysia iaitu bila suami tak sedar tertinggal isteri lepas isi minyak tengok reaksi isteri lepas tu <laughs> Aduh macam ni. Ya Allah jom kita tengok. Okey. Satu rakaman CCTV Bila Berjaya merakam kelakar seorang lelaki Yang dikatakan tertinggal Isterinya di sebuah stesen minyak Mungkin kerana terlupa Namun reaksi si isteri Mengundang tawa di kalangan negasi okay, yang jom. menonton Cuma Siapa ni? sangka ramai Lepas yang betul tak tengok kiri kanan Boleh jalan terus uh, Sabar je lah Sampai sekarang kau ada tunggu. Kau ni nak naik tu <laughs> Okey. Macam okay, keriulah. Ah mungkin mungkin dia dia tadi dah rasa untuk dia kan dah pegang tadi kan. Dia rasa mungkin uh, Dah dada-dada naik lew macam tu. Bila hang dah terbiasa main si minyak berdua dengan anak je, lupa pula ada kawan yang tumpang. Oi! <laughs> Aduh Tak tahulah nak cakap apa Macam mana boleh tertinggal macam tu Tapi mungkin ada beberapa guys Macam saya kalau Fikiran tak tak sampai mana-mana Fikiran lagi memikirkan sesuatu tu Kalau kita Eh belum naik lagi macam tu Tapi kalau saya biasa tu Isteri saya masih belum tutup pintu mobil Pintu kereta Saya dah jalan Eh <laughs> Ya Allah Tapi kebangetan juga sih Kalau istilahnya istrinya ditinggal gitu kan Aduh jadi kayak aduh gak banget deh istilahnya Tertinggal seperti itu Mungkin udah terbiasa berdua gitu kan sama anaknya gitu Tapi istrinya tuh eh kasihan banget sih <laughs> Ya, yeah, itulah tadi hal viral yang ada di Malaysia, guys. So, macam mana menurut kawan-kawan semua? Dan komentar daripada netizen-netizen di TikTok dan lain sebagainya itu memang so, ya, yeah, kelakar macam tu. Memang ada beberapa viral tadi, ada tiga video aja. Tapi kita memang tengok semua yang memang betul-betul lah uh, ramai peminat. Maksudnya ramai penonton, ramai orang juga yang komen macam tu. Sehingga kita juga tahu, oh, macam ni lah keadaan dia. <laughs> Okey, yang pertama tadi pasal mat rempik kan Yang kedua itu kucing tadi Tapi uh, saya nak bagi red lah Untuk yang video pertama ni Janganlah macam tu kan uh, Red dia mungkin 5 uh, lah Video ni red lima. <laughs> Sebab tak baik untuk dicontoh Yang kedua uh, ni muka kucing uh, Kucing lah yang terbaik lah Saya bagi 10 kucing ni Tapi untuk suami isteri tu saya bagi ah uh, Tak bagi lah <laughs> Tak baik untuk dicontoh macam tu juga Dan yang terakhir adalah Bila suami tak sadar tertinggal isteri Tu saya bagi tujuh lah poin <laughs> Ya Allah Tak tahu lah Cakap Oke okay, Terima kasih dah tengok video ini guys Dan apabila teman-teman suka dengan Video-video viral yang sehari action itu Maka teman-teman boleh juga request Di Instagram Ataupun dekat kolom komentar So itu Membuat kita terhibur lah macam tuh. Mau dari mana saja boleh Dari negara mana boleh Dari mana-mana boleh Kalau daripada Malaysia boleh juga nah. Oke okay, Terima kasih dah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga viral malaya Dan jangan lupa juga Untuk senantiasa melakukan kebaikan Walaupun sebesar biji sawi, bahagia selalu. Fitni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.